hari ini hari ketiga telah bersih literasi anak-anak SD sesi satu gelombang dua dari SD negeri dua pekantingan ya selamat datang selamat ber Ria. yang gelombang satu sebelah sini, dong. sebelah sini sebelah sini sebelah sini Esok ya, duduk situ nggak apa-apa boleh situ. Eh, sebelah sini neng neng. Sebelah sini nih. Sebelah sini masuk neng. Kelompok satu kan? Ini depan nih nggak apa-apa. Ini dari server satu ya Ini server 1 Neng server satu sebelah sini Neng aja yang mana Yang depan Neng itu di belakang ada neng sini cari komputer yang nyala ya itu di belakang tuh di belakang Yasmin nyala nggak ini kelompok satu udah kumpul semua Tinggal kelompok 2 Atau server 2 Ini pengisian server 2 Masih dari SD Negeri 2 Pekantingan Yang udah duduk siapin kartu loginnya ya. Itu depan kosong, Neng. Eh boleh, sebentar. terus itu belakang neng itu neng neng pojok Ini itu pojok Shh. server satu sebelah sebelah sini neng neng ya dari server satu dan server dua anak nanya udah lengkap udah kumpul semua ini masih dengan Pak Budi, proktor kita. Semuanya siapin kartu loginnya ya. Siapin kartunya. Kartunya. Username dan passwordnya masukin. So. Alhamdulillah Sesi 1 Gelombang 2 Dari asli negeri pekandingan Tinggal input token Ini Kelompok server 2 Ini kelompok satu, Kelompok ruang 1 Masih penginputan token ya buat Ini sudah input token semua dalam pengerjaan. Ini dengan ibu siapa ini, Bu? Ibu Asih. Ibu Asih, guru Kali tercinta, wali kelas 5 dari SD 2 Pekantingan ya. Kalau yang di belakang ini, operator andalan SD Negeri 2 Pekantingan ya. Bapak siapa namanya, Pak? Parangga. Parangga dari SD 2 Pekantingan. Ini dari ruang 1 ya, server 1 ini. SD 2 Pekantingan. Dengan pengawas Bapak Muntahidullah Ham Proktornya Bapak Budi Santoso Ini wajah-wajah dari SD Negeri 2 Pekantingan Wih cantik-cantik ya Itu Yang cowok ganteng-ganteng ini Dan ini yang paling cantik ini Ini siapa namanya nih? Yasmin Oh anaknya Bu Hirawati ya? Iya Miss Miss Kirawati. Bu oh, gimana anaknya ini Bu? Udah diajarin Bu Waduh kameranya penuh satu orang ini Masya Allah. Masih pengerjaan soal latihan ya? 6 soal ya? babut berapa soal babut? 6 soal ya? 6 soal latihan 15 detik, 15 menit. Ini bapak-bapak dari MKKS SD ya wilayah Klangenan dan ibu pengawas kita. Hmm. Ada tinjauan dari MKKS kecamatan, ya. Nah, ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah uh, kegiatan simulasi MBK SD dari SD Negeri 1 Jemaras kini Nah, ini proses absen untuk menempati ruangan eh uh, ANBK. Nah, ini adalah tempat yang nanti ditempati oleh anak-anak dari SD Jemaras 1 Jemaras Kidul. Kelasnya ditaruh dulu. Ya, di ah so, sana ya ini proses siswa memasuki ruangan Ada Pak Proktor yang sedang menyeting uh, kegiatan NPK. Nah, di depan mulai. Oke. Wow. Ya, ya. uh, proktor kita ya. Budi Santoso. Nah ya, sekarang giliran kelompok dua harusnya di ruang dua. Astag, masih ada beberapa siswa yang tersisa di luar ya dan ini yang terakhir untuk memasuki ruangan simulasi ANPK ini proktor kita yang gemuk sekali badannya sangat-sangat wow <guluh> ya sekarang proses penginputan uh, data siswa ada username dan password Yeah. Proses pengarahan dari proktor, pengawas untuk uh, mengarahkan siswanya login ke uh, aplikasi dari ANBK. Ya, bisa nah, tidak? Ya, tidak. No. Hmm, so, di, ya. Eh, nah, sampai dimasukkan. Ya, username dan passwordnya masih turun. Sudah, sudah, SD dulu pegang, awal-awal pegang komputer Perlu Itunya videonya. sudah. So, so. <laughs> SD masih pegang awal-awal pegang komputer. <laughs> Ya, di klik harus okay. ya, di, di kolomnya. Ya. Di klik di kolom proses pengarahannya. Ya itu ya, username ya, diklik. Di ya. Klik tuh yang mana? Nih pakai kanan nih. Tangannya gini ya. Kalau pakai Oh, ini klik. Nah. Okay. Oh. Loh. Loh. gitu ya. Hah? Ini yang selesai ini yang diketik, oh, udah diketik itu ya, Memang tinggal ketik. username yang dikasih di sini, ditulis. Aha. yang d itu. Ya. Ah, pernah tidak? Aku sudah belajar belum? Belum. Stop, diklik. Nih, kalau pegang masuk gini. Carinya di sini satu. Oh, ini buat ngeklik Oh ya, oke oh, naik klik deh. Oh, ya topnya so, diklik diklik klik sini saya boleh so, coba coba klik sini nah top so, berarti jadi username dulu ya top so, masukkan itu uh, usernamenya mana yang d ini nih ya ya d dicari yang mana d makanya uh, untuk D pastikan hurufnya besar ya D huruf besar jangan D huruf kecil ya kalau nanti nggak bisa masuk kalau huruf kecil itu ya apa password di kartu kamu dong no? diklik dulu oh D nya kecil so, diarahkan dulu ke situ dihapus dia mosnya diarahkan ke sini dulu ke D ya Ke depannya D sebelah sini nah oh. Klik dulu no, ya. klik, klik, selamat so, klik klik bagian nih, ini buat klik nih, enak no. kalau mau ke depannya satu sini, lompat, 4 depannya D sini, no, ya, ini kliknya nok, so, bisa enggak, biar bisa D, depannya D, klik, sebelahnya lagi loh, no. itu depan sekali. Nah hapus buat hapus yang mana Hapus ini nih ya Ini buat hapus Kalau untuk membesarkan huruf apa Akhirnya ini ke upslok, nih Pejat satu Udah sok D nya Besar udah Nah sok nah. Menjadi apa nyonok nah. Maaf Diklik dulu, diklik dulu, di username-nya tuh, diklik, Hah? apa? Entar, ini dulu, cong, so, mouse dipegang, pegang mouse tuh gini ya, nih. Ini buat klik, nih. Ini buat pencet chat, so. Klik, oh, ya. Ini buat diklik, pencet klik, oh, gitu ya. Oh, so bisa enggak? Kan? Coba klik ke bawah password. Jangan gitu, diarahin. kacang geser-geser. Lihat panahnya. Nah, geser gitu. Klik. Ah, so, sekarang ke username diklik di atas. Nah. Nah, baru diketik, Song. Oh, bisa sanga. Nih, cara pegang mouse-nya nih. Hop, oh, napai pegangnya gini nih. oh tangan satunya di sini jarinya di ini buat ngeklik ya. Arahkan, geser-geser, geser. Klik. Oh geser klik geser oh, klik gitu ya. Coba so, coba klik ke username. Geser mouse digeser. Nah, jangan ke arah sini ya. Terus tuh sok klik di depan. Nah, ya. Baru diketik, Sam. So. Aduh. Turun diajarin berarti nih. Turun diajari berarti. Selamat siang guys, ini dari SD Negeri Brabaw 1 ya, SD Negeri 1 Cemara Skin. Gimana? Udah? ininya digeser ini udah udah nyampein terus diklik di sini. nah kalau nyari bintang sipnya dipencet yang lama terus pencet angka 8 ya ini udah bisa lanjut pengisian biodata username password dan biodata ini menit ke-27 Dek di sini Di sini Ini server 2. Anak-anak server 2 ini sudah selesai semua. Tinggal eh server 1 ya? Server 1. tinggal yang server 2. Asalamualaikum, selamat pagi. Ini hari kedua, sesi satu, peserta dari SD Negeri Dua Pekantingan. Hari ini, alhamdulillah tidak seperti hari kemarin, semua sudah lancar, hanya ada beberapa kendala saja. Kurang dari 10 menit, anak-anak sudah bisa langsung masuk submit ke soal. Kalau kemarin kita harus nunggu lebih dari 20 menit Sekarang kurang dari 10 menit sudah bisa semua Gimana ya, sudah semua? Hey, ini Dek Yasmin ya di Yasmin anaknya Mama Ira Anak. uh, uh. Ini bisa Ini Bapak pengawas kita ini Bapak Mutahidul Ahkam SPD MPD ya Jangan lupa ya MPD ya. Uh. Apa MPD ya Lupa kurang dari 10 menit semua udah bisa login dan langsung masuk ke soal ya hai hmm. hai hey. ya latihan ya jangan grogi, santai. Ini ibu pengawas dari SD yang cantik ini ibu. Siapa pun namanya bu lupa. Asih. Oh iya ibu Asih. Ini bapak Budi Santoso MPD ya. Sedang proses untuk penginputan berita acara ya. masih dengan ibu asi pengawas sekaligus wali kelas ibu ya, ya. wali kelas kelas 5 ini Iya, kita kita belum ucapin selamat pak Abudja. selamat ya. atas kelulusan p 3 k di tahap satunya ya Terima kasih. jangan jangan lupa loh syukurannya <tuk> iya ya, kita tunggu di karis pak abud ya jauh banget pak ini sesi 2 tahap 2 ya dari SD Negeri 1 Jumara Skidul Ini sudah pada lancar, sudah bisa login Tidak seperti hari pertama ya Dan kita semua berdoa hari ini semoga tidak mati lampu Ingat di luar hujan cukup besar Ya Ini dari SD Negeri Satu D Cemaras Kidul sudah lancar, sedang mulai pengerjaan soal. wali kelasnya ibu ya <gain> ini ibu wali kelas-kelas klas... 5 ibu siapa bu namanya ibu ibu marah Oke, ini wali kelasnya kelas 5 yang yang ini dengan operator ganteng ini siapa saya lupa ini namanya Bapak operator siapa namanya pak? Bapak pa? pa. pa. pa operator Pak Koko wis. mantep Sukseslar. ini Bapak Koko ini operator Dapodik kan segala apa ya iya. mm -mm, mantep segala-galap ini alhamdulillah anak-anak sudah lancar, latihan. Semoga nggak ada halangan sampai selesai, sukses selalu, selamat mengerjakan.